harganya ya. tadi 58, 58 juta, juta masih bisa nego ya oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya di Derosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir Yang sudah subscribe Pantau terus channel ini Semoga konten ini bisa menjadi bahan inspirasi teman-teman Yang mau membeli mobil bekas pada umumnya Nah teman-teman pada saat ini saya ke, Bertamu di showroomnya Pak Haji Nasril ya, ya Pak Haji, kumahada ramang Baik-baik Alhamdulillah ya sehat terus Pak Haji, Syat, alhamdulillah. alhamdulillah semangat jualan Pak Haji yep. nah teman-teman, di Pak Haji ini banyak mobil yang Facebooking rata-rata harganya sangat rekomendasi buat teman-teman semua pantengin terus channel ini, yuk kita mulai Pak Haji yeah. nah ini ada beberapa Pak Haji nih? ini stream. Honda Stream 2010 Absolut Honda Stream Absolut mm, 2010 mm. transmisi manual Matic, matic. Metik yeah. pajaknya wow. di bulan 10 iya, yeah, bulan sepuluh. Berplat ganjil, yeah. alamatnya daerah selatan, ya, selatan. Yeah. Oke, okay. mm. kilometernya, kilometernya yeah. kecil, saya enam puluhan, enam puluh ribuan, mm. tahun 2010 ya, dua Nah, teman-teman, motor harganya lagi berapa? Dua ratus sepuluh, Masih mm. nego ya, Pak Jay? Nego, bodinya sih bagus nih, Pak Ada PR yeah. kira-kira, kira-kira, Pak Nggak ada PR tinggal pakai tinggal pakai ya yeah. ada paket kredit kira kira huh? ada paket kredit ada pakai kredit? Oke. Okay. Uh, DP DP 60. DP 60 angsuran? Angsurannya saya lupa. Angsurannya berapa? Berapa juta? Berapa per bulan? Ini? 5 jutaan. Lima hmm, jutaan, 5 jutaan ya. Ini Honda Stream hmm. Absolute tahun 2000? 2010. 2010 ya teman-teman ya. Mobilnya cakep banget, mewah banget. Tinggal pakai nggak ada dandan. Oke okay, Pak Haji, kita langsung ke test driving berikutnya. Agia. Ini Agia manual. Nah, ini Pak Haji merah merona. Hmm. Keren banget nih. face yeah. mopping sekali. Agia. Tahun 2000 berapa agiannya nih? 2015 G manual. Agia G bertransmisi manual hmm. tahun 2015. Hmm. Platnya di bulan 6. Hmm. SNK-nya Pak bulan Juni panjang ya? Juli panjang plat genap ya teman-teman warna merah manual hmm. Kilometernya berapa Pak Ji? Kilometer 80 Kilometer puluh ribu Masih worth it banget tahun 2015 hmm. Masih rendah hmm. Harganya berapa Pak Ji? 96 juta 96 juta 2015 tipe G manual hmm. Tahun 2015 teman-teman hmm. Masih worth it, harganya Masih bisa nego dong Pak Bisa nego Nah Pak Ji Kalau 90-an dikasih nggak Pak Ji kira-kira buat? Ya Tama-tama hmm. dikit lah Tama-tama dikit ya Nah itu teman-teman udah saya tawarin Tahun 2015 hmm. Yang tipe G manual warna merah Mobilnya warna yang favorit banget. Paket kreditnya Pak Haji? Pakai paket kredit. Ada paket kredit yang DP? DP delapan juta. DP 18 juta. Hmm. angsuran Pak Haji? Ansurannya dua lima. Ansuran dua DP 18 juta. angsuran 25 lima. Hmm. Pak Haji, DP-nya bisa nego dong. Bisa. Aja. Nah, itu teman-teman, DP-nya bisa dinego langsung yeah. sama Pak Haji Nasril ya. Yeah, yeah. Nah, Pak Haji sebelumnya nih. Mohon maaf, hmm. ada sedikit terlewat. Kira-kira hmm. membeli hmm. mobil di Pak Haji ini, hmm. ada benefit tambahan barangkali? Ya, kita ada satu bulan, dua bulan garansi. Garansi unit 1-2 yeah. bulan, yeah, yeah. mesin atau transmisi yeah. bawa aja ke sini ya. Nah, kesini, balik. Dan surat-suratnya pun? Put lengkap. Terjamin. Terjamin. Terjami. Kehasilianya, maupun gitu Betul. Dan juga, mungkin, Pembiayaan ceking bisa dibantu ya? Bisa, bisa. Bisa dibantu, datang kontrak bisa dibantu ya? Ya ibaratnya tergantung nanti situasi. Nah. Jadi, ya, leasingnya akan cek survei gitu. Semoga nah. bisa dibantu. Teman-teman, Pak Haji Nasril ini gesit teman-teman. Hmm. Kalau teman-teman mau kredit, ada sedikit masalah. Ngomong di depan ya. Ya. Pasti Pak Haji bantu. Nanti kita cari solusinya. Nah, win-win solusinya pasti ketemu. Nah Pak Haji, izin nomor teleponnya Pak Haji, mohon di... 0812 Oke, okay, 0812 82, 82 82 83 83 63 63, 63 83, 83 83 Nah, langsung telepon ke Pak Haji Nasril, Baik, selanjutnya okay. Pak Haji. Iya. Yeah. Grand Max Pas, terus klon ntar. Ini Grand Max Minibus Minibus tahun 2011 2011, hmm. yang 13, 15, 13, tipe untuk niaga, ya. untuk niaga nih, untuk niaga, nah ini 2011 teman-teman, hmm. tipe D, bertransisi manual, hmm. warna silver, pajaknya di bulan 6 Juni panjang hmm. tahun depan dan berplat ganjil. Hmm. Untuk alamat SNK daerah UG UGC ini daerah mana ya? Utara, di nah. Utara, Utara ya. Hmm. Nah ini plat SNK Utara tapi pemakaiannya daerah Tanggerang. Hmm oh hmm. ya ini kilometernya berapa Ji? 100, 100, 100 ribuan sama. ya nah ini kilometernya 100 ribu. nah Pak Haji, ini kondisinya sih masih segar banget ya Pak hmm, Ji masih segar 2011 hmm. boleh dijual berapa Pak Ji? 87 87 ya teman-teman hmm. ya masih worth it teman-teman tinggal tawar aja sama Pak Haji ya. 2011 ya. Grand yeah. Max di PD ya. yang 1,3 cc hmm. oke selanjutnya Pak Haji ini APP Nah, ini ada FPV tipe juga. GL GX. GX 2010. Nah, FPV tipe GX 2010 manual. Manual. Manual. Plat ganjil. Pajaknya hmm. di bulan Oktober. Hmm alamat SNK daerah Cikupa Pak Cikupa, Cikupa. Cikupa ya. Daerah Tangerang Kabupaten teman-teman. Hmm. Warnanya warna hitam. Waduh. Kilometernya berapa, Ji? Kilometer 180. Kilometer asli. 180 asli. Nah. 2010 masih sangat worth it ya. ya. Harganya berapa, Ji? Ini 87. 87 sama sama yang ini ya, Pak Ji ya. ya. Ini 2010, 2011. ini 2011. Nah. Ya teman-teman tinggal pilih mobil keluarga yang multifungsi. 110. Kredit berapa kira-kira? Sama paketnya DP 17. DP tujuh belas, angsuran dua koma DP tujuh belas, angsuran dikali empat bulan. Nah, teman-teman recommended ya. Oke, selanjutnya. Nissan Mart Ah, ini ada merah merona lagi nih Pak Haji nih. Sebelas Nissan Mart Nissan Mart 2011? ribu Iya, udah. XS. XS. XS ya. Berarti iya. Yang udah aslinya udah digital. Ya. Digital. Betul. Ini warna merah manual. Matic Matic, Matic. Nah, teman-teman. Tahun 2000? 2011 2011, 2011. Kilometernya? Kilometernya 80 an 80 ribuan ya teman-teman Ini sangat langka teman-teman Yah buruan dah Kalau harga ya tinggal dibicarakan sama Pak Haji Nasril yeah. Tapi kalau ngelihat kondisinya Wah geres. Wow mobil langka bagus mm. banget ini Ini plat ganjil teman-teman Pajaknya di bulan Mei, panjang tahun depan, panjang. untuk alamat SNK daerah Tangerang Selatan. Selatan. Tipe Matic yang tertinggi, XS, pastinya yeah. pun udah digital. Harganya berapa, harga Harganya cuma Rp. 87. 87. Murat. Sama, itu puluh 87. Ini 87. Ini ya, Rp. 87 juga, ya, teman-teman. Tinggal ditawar aja, Faji ya. ya. Nah, harganya masih... Open price, teman-teman, masih bisa dinego sama Pak Haji Nasir. Bisa kredit, ya. DP delapan 18 juta. Rp18 juta juga. Asurahan 21. belas 15 belas nah. bisa kali yeah. bagi, ya. Yeah. Nah, itu teman-teman, DP lima 15 juta. Angsurannya nggak beda beda jauh sama yang tadi disebutin ya, Pak Haji. ya. Yeah. Oke, okay, Pak Haji, selanjutnya. 2013. Nah, teman-teman, ada Suzuki EPV 2013 hmm. per transmisi? Iya, yeah. manual. Manual, GX, GL? GX. GX juga ini, tahun 2011. tiga 2013, teman-teman. Nah. Plat genap ajaknya panjang banget Mei tahun depan untuk alamat SNK daerah Bekasi. Bekasi. Bekasi. Bekasi. Untuk alamat SNK daerah Bekasi kurang lebih bertransmisi manual, kilometernya berapa Pak Ji? Berapa? 105 nih. 105 manual 2013. Harganya berapa? Paji? 100. 100. Hmm. 100 juta ya teman-teman tipe GX bertransmisi manual tahun 2013. Kondisinya masih bagus, ban-ban masih tebal, bodinya masih kaleng. Ah, teman-teman. Pokoknya eksklusif nih, mobilnya bagus. Hmm teman-teman di sini yang cari mobil boxy buat keluarga maupun buat usaha di ya, sini pakai Avv, lewat dengan Pak Haji. Dia spesialis rata-rata loh jual Grand Max Avv, Grand Max rata-rata. Ya. Mobil Niaga, mobil Niaga. Oke Pak Haji selanjutnya. Ya, ini Yaris. Nah ini ada Yaris tipe tipe J. Tipe manual. J, tipe J bertransmisi manual hmm. tahun 2010 2010, garis tipe J 2010 manual. Platnya genap, teman-teman. Alamat SNK nah, di daerah Tangerang. Kabupaten juga Kabupaten ya. Teng Untuk plat genap pajaknya di bulan Mei panjang Mei. tahun depan. Warna silver manual nih, teman-teman. Harganya berapa, Ji? Ini harganya 97. 97, 97 juta. Iya. Masih bisa nego, Pak Ji ya? Ya, ngikuti. Nah, teman-teman. Nah, di 10 nih. DP 10 juta? Ya. Nah teman-teman DP 10 juta angsurannya Pak Haji. Angsuran tiga satu. Angsuran tiga satu masih nego ya untuk, ya, untuk angsuran atau DP ya Nah Pak Haji Pak Haji udah kasih solusi yang benar-benar worth it banget sangat terjangkau sekali tinggal teman-teman datang ke sini telepon langsung Nah Pak Haji ini kilometernya berapa Ji? Kayaknya delapan 80 an misalnya. Nah teman-teman kilometernya asli delapan puluh an 2010 ya tipe J manual jarang-jarang nih dua ribu kondisinya bagus banget nih tangki ini. Luar biasa, teman-teman apresiasi benar-benar ini mobilnya bagus. Teman -teman, tinggal teman-teman datang ke sini, nego langsung sama Pak Haji. Oke, okay, ada lagi, okay. Pak Haji. Honda City tahun 2007, yang IDSI, Pak IDSI. IDSI, Matic, manual? manual? Manual. Tahun 2007, manual warna silver IDSI, ya. untuk pajaknya di Tuan bulan tiga. Maret tiga. Oh, depan. tahun depan berplat ganjil daerah Tangerang Kota ya Pak Haji ya. Warna silver. Yeah. Kilometernya berapa Pak? Aji? Kilometer 120. Kilometernya 120.000 ya, teman-teman. 2 -teman. tahun 2007. Hmm. Berarti mobilnya sangat istimewa. Yeah. Iya. R 85. 85. 80, 85. 85. Nah, teman-teman, harganya 85 masih bisa nego. Honda hmm. yeah. City IDSI manual tahun 2007 bertransmisi manual. Warna silver kondisinya Si, Bagus benar menurut saya. Harganya pun masih bisa nego ya Pak Haji. Ya. Nah, ya teman-teman apalagi tinggal datang ke Pak Haji, Pak Haji Nasril. Ya. Oke, ada lagi Pak Haji. XTrail 2006. Nah, XTrail dari depan, Jack Teman-teman ada XTrail tahun 2006. 6, ya. tipenya ST ST. ST. Warnanya tentara. serem <laughs> Warna tentara. ganteng nih Iya. Warna gagah. Ini warna gagah untuk estri ya ini. Iya. Tahun 2006. 2006 platnya genap hmm. pajak bulan 7 panjang ya panjang panjang-panjang ah, setahun ya nggak usah, nggak usah mikirin pajak hmm. mikirin belinya aja langsung sama Pak Haji kilometernya berapa Pak Haji? kilometernya 100 lebih 100 lebih daerah Tangerang kota ya Iya. Ya. Haji ini berapa harganya? 90, 90 juta hmm. tahun 2006 hmm transmisi otomatis ya teman-teman. Iya. Nah teman-teman tinggal datang ke sini. Nego langsung aja ke Pak oh, Haji. Nanti tinggal telepon. Oh untuk mobil menurut saya masih sangat, masih, sangat ori. bagus. ori Pak Haji. Iya. Semuanya ori. enggak semua memang pasti agak lumayan bagus lah. Nah ini Pak Haji ini gw apa bukan? Bukan. Bukan asli. Asli. asli. Nah teman-teman kebanyakan warna-warna yang begini gw. Jarangnya apa? Nah, ganti warna nah. di BPKB nya gw. Tapi nah. ini benar-benar original Haris, fakturnya, semua fakturnya, fakturnya, fakturnya semua dari hijau teman-teman. Gak -teman. usah khawatir ya. Mm. Jadi langsung bayar kalau menurut saya harga segitu tinggal tawar dikit aja ke Pak Haji. Oke, okay, Pak Haji nih, ada lagi. ribu 2006. Nah, teman-teman, hmm. mobil untuk angkutan barang. Mobil apa? bandel, paket kepeminal. hemat, bandel. Isuzu, hmm. tiada duanya. Eh, uh, tahun 2007, 2006. 2006. 2006. Ini pick up ya, teman-teman ya. Berplat genap sama hmm. TNK Daerah Jakarta DKI. Nah, pajaknya Januari, teman-teman. Transmisi -teman. yeah. manual, warnanya biru navy, hmm. teman-teman. Masih bagus, masih worth it lah kalau buat ukuran, nah, lantu, ukuran tahun 2006. 2006, mesinnya ada masalah gak? nggak? Nggak, pakai, nggak ada. Aman tinggal nih. cek di lapangan nanti. Nah, teman-teman nah, tinggal cek, bawa mekanik aja ya, langsung oke, ya. ya, biar enak sama enak. Tapi menurut saya, kondisinya masih sangat istimewa. Nggak ada yang karatan Nggak ada. Dan tinggal. juga di bagiannya ya, masih bagus. Bias -bias bias -bias ini. Nah. Wow, ini bener-bener nih, istimewa hmm. banget. Istimewir, istimewir. Hmm. <laughs> harganya berapa Pak Ji? Rp 58 juta nah Rp 58 banget. juta murah banget hmm. dong. masih bisa nego dong ya Oli, ini mesinnya, mesinnya cukup bagus kemudian huh? agak hemat BBM solar kan? betul kalau untuk, untuk niaga ya cukup menguntungkan ya nah ini teman-teman ya kalau buat niaga atau buat usaha pebisnis cocok nih buat teman-teman mobilnya kuat ya Pak Ji ya. ya mesinnya masih aman, nggak ada masalah kaki-kaki juga aman, bak-baknya semua aman nggak ada yang kropos, nggak ada yang karatan, nggak ada yang penyok-penyok kalau minor minor dikit wajar, namanya mobil angkutan ya tadi yeah. ya. Harganya tadi, lima puluh juta masih bisa nego ya. Oke okay, hmm. tuh. Oke okay, selanjutnya Pak Ji, pick up dua ACPS. Nah untuk teman-teman yang mau cari pick up, kita ada lagi nih, Grand Max pick up yang seribu tiga ratus, ya Satu lima ACPS. Nah teman-teman, banyak maaf, permintaan yang satu lima ACPS. Okay. Ini yeah. dia mobilnya yang cukup untuk tidak sakit betul tidak berkeringat bawa mobilnya betul ada asinya udah postering seribu lima ratus acps tahun dua ribu dua ribu empat belas dua ribu empat belas platnya ganjil ya. daerah, barat. Darat, Jakarta barat. Nah, daerah Jakarta barat ya. pajaknya di bulan Oktober teman-teman warnanya hitam bak baknya pun masih bagus ya. yang kita standar punya bukan ya. yang triway ya iya Body body semua masih bagus, Harus nggak ada yang penuh masih aja. bagus. Hmm. bahan ban pun masih tebal. Harganya berapa Pak Haji? Ini 87. puluh tujuh. Delapan puluh tujuh kilometernya? Kilometernya yeah. seratus lebih. 100 lebih worth yeah. it lah ya, karena buat ukuran mobil yeah. angkutan. Mm. Tahun 2014, ribu empat yang ACPS, mm. bukan yang seribu tiga loh. Yeah. Ini yang seribu lima cc. Ya, Sudah ada yang AC. Bawa mobil manja jadinya. Betul. Nah. Jadi teman teman ada ACnya enak biar ngirim kemana mana pun nggak capek nggak kecapekan nah ini mobil recommended teman teman tinggal datang aja test drive langsung nawar menawar sama pak haji ya. saya tutup mata pokoknya nggak ikut campur langsung ke pak haji ah, ya. ada lagi pak haji ya itu aja baru nah. Ya. nah itu ya teman teman berikut yang tadi telah diuraikan semoga konten ini bisa menjadikan teman teman tolak ukur bahan pertimbangan referensi maupun yang mau cari kendaraan bisa langsung telepon Pak Haji Nasril, Insya Allah, nomor teleponnya online 24 puluh empat jam Pak Haji ya. ya. Nah, Pak Haji ada yang mau diomongin barangkali. Ya kita memberikan pelayanan terbaik. Oke. Okay. Karena kemudian kalau kita mau udah menjual, bukan berarti kita lepas kunci. Okay. Kita akan selalu membantu. Apa kendala di lapangan nanti? Nah, hmm. Pak Haji ini after nya tetap dijaga ya teman-teman. Hmm. Memberikan pelayanan yang terbaik. Hmm. Apa yang dibutuhkan sama sama customer-customer semua. Ya. Oke okay, Pak Haji ada lagi? Itu aja sebentar Oke, okay. Nah teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan Saya dari Derosa Auto Dengan Pak Haji Nasril hmm. Mengucapkan mohon, mohon dimaklumi kalau ada kesalahan Dari segi kata-kata maupun dari segi penampilan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Derosa Auto Terima kasih sudah menonton